Ji Ahmad Muafik. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu Assalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa wa muwalah La hawla wa la illa billah Amma ba'dah Para alim, para ulama, para kiai, khususipun pun sesepuh yayasan al munawarah, engkang kalau hormati, engkang kalau hormati, panjenenganipun, bapak, doktor, husnadi, selaku ketua DPRD Jawa Timur. Singkutan kebayang ternyata Pakus nanti memang Lamongan. <laughs> Oke, okay. Pakus ternyata penglamongan Lamongan. Insya Allah. berarti memang Lamongan isekti-sekti. Uh, saking TNI Polri, ingat kalau hormati. Sedoyo warga masyarakat, bang bau. Oke. Okay. Engkang kalau hormati alhamdulillah lalu niki kita panjenengan stoyo sakat sarang-sarang dere acara nopo haul haul Khol. hall hallipun simbah yain abu khairi ingkang kaping pindang tiga oh berarti tahun sembilan sidanti tahun sembilan sembilan oh empat oh sidanti empat pinter Nonton, mau nopo? Nonton satu sana kan delapan puluh delapan tahun delapan puluh empat, berarti sekitar tahun, sangat ngatus. Lain pun sekitar, sangat ngatus. Yosaf, saya sangat ngatusan. Saya ingat nu, Bang Bahu berarti termasuk tasih murid pun bahasim yeah. oh. lagi termasuk bakholil termasuk bahasim tasih komplit berarti bejo sampean ketunggon ulama ingkang tasih menangi ulama-ulama awal pendirian Nahdlatul Ulama. Upejo. Sebab napa? Sebab iki sone jadi diuthuk-uthuk mawon. Sone biasa krungu mboten. Nggih aja, ekone aja nemen-nemen. Kaya dangdutan. Nggih. Berarti penjenengan tesih menangi Generasi awal pendirian Jemaah Niyanah Betil Ulama Ini kaya kula ini pun buatin semerep Kula kali Yayi Anwar ini gini-gini Yayi Anwar ini Monggo, monggo, monggo kuloh kali kayak Anwar nih, nih, niku rencang kuloh mondo nih, niku muloh niku seneng epic namun bunuh, aslinya niku muloh niku pun boten kerawak dal, jadi sepingit dalu niku kholipun Babrohim Asmorocondi, pingit dalu, dalu niki halal bihalalipun kagama Jawa Tengah kali gubernur Jawa Tengah Dalu ini Aku ini rahisah Kudunya ini, ini. Aku nyanggupi Kianwar ini Abad ini aku konco soalnya Jadi mesti ini Dalu ini kita teng Jawa Tengah Tidak halal Bikhalalipun Pak Gubernur tapi, kulo wes kadruk janji karo, saya padahal rencananya jeng tak rubah esok. Cepat, benjengnya injeng nih, kulo kudu dongeng Demonstran tahun angkatan 98, benjeng nih seluruh aktivis 98 nih kumpul tengjuk Jogja Pulau sing kebagian dongengi tentang kebangsaan, tapi pot-potnya keluarnya di konco kaya luar luwong. Pot-potnya nih, jadi ya wis, tapi tamu pulau nih pun boleh main bau. Saya pun mau nanya tentang untuk acara besok se-Indonesia nih pun ngumpul. Perlu saya buang nih, tak kawan nih pun kena peras biro. Tadi hasilnya sekintal luwong pun tak nih, pilih pun ganti berarti buat-buatnya ini aku, aku kan cokulah menduk ini kan cokulah nah maksud aku aku kiai Anwar ini pun itu semerep generasi awal aku kali kiai Anwar ini nanti menduk sarang datang yai Maimun Adnan teng bunga bunga gresik sampurnan nah yai Maimun niku. Santri langitan, santri langitan, dia termasuk santri Lasem. Nah, ini konon, sampai santri ini pun bahas si Mas A, Mas ARI, Mas ARI, Mas ARI, Mas ARI, Mas ARI, Mas ARI, Mas ARI, Pangkat apa? Gitu? sebab Uang Islam ini gue yaudah no pengikut Rasulullah ini gue no pangkat sing paling dulur, ini gue yaudah koncone kanjeng Nabi ini gue, ini gue sing paling dulur, gue yaudah koncone Nabi, sing urep bareng kali kanjeng, jadi gue, top deh. Oh, ngejernegi sayyidina Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Neng buatin uang bang Bao niku. Jadi kanjeng Nabi niku diutus sekali gusti di Allah. Niku buat tentang Riki Tapi tentang Mekah beliau. tentang Mekah. Milo sing pedro kanjeng Nabi niku nggih uang mek. uang <tuh> Mekah. Milo jernegi Abu Bakar. Umar, Usman, Ali, ngono, buti nenden, sokapa tuh terus nambine, kos nati ngono ki buti nenden, utowo, mukiyowo ngono ki buti nenden, engge, engge, Marco nongono ngge ki buti nenden, lelegi, neku generasi pertama sing pange kali kanjeng. Nabi niku paling enak niku. perlu ura perlu debat fikih, perlu kajian salat niku. Apa-apa karek nyontoh Kanjeng. Nabi enak dong, Kanjeng Nabi jenggotan, nyontoh jenggotan. Kanjeng Nabi misalnya jubae pendek, nyontoh pendek. Diulang langsung diimami Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Allahu Akbar, burine melok Allahu Akbar. Paling kok mek Ujungnya soha, sohabbat. Nah, Rasulullah nih menungso, akhirnya saya si, jeto. Si nah, saat sampuni si jeto, ajarannya Rasulullah nih diterusakan kali soha. Sohabbat. Nah, akhirnya kabarnya Kanjeng Nabi ini sampai tentang tiang-tiang. Kapan ini? Terus akhirnya pengen derek Kanjeng. Nah, tapi Kanjeng Nabi jeto. Si Nameng kepangge kali murite kanjeng, nabi. Nameng kepangge kali sohabat. Akhirnya tiang niki nderek nabi, neng boten pangge kali kanjeng, nabi. Ke panggi ye kali soha, Nah tiang niki sing diarani tapi ain. Tapi ain. Bon, motor nun, jaga Eh, bos niki, sukuan paling bener nih. Biasanya kuloneng ngaji disuguhi larutan. Kulon paling makel disuguhi larutan Rumang sani Kiai gim panas dalam. Be <tuh yang lho> kadang disuguhi nah, apa pokari. Rumang sani Kiai gih kurang cairan. Pun bener nih cair. Oke, sama neng Guiu semangat. <tuh yang> lah. <lho> Tiki tiang sing perlu kanjeng nabi niki, pun tabi, nah, akhirnya terus enten yang pengen belajar tentang nabi, peduk -peduk nabi, buatin perlu tiang disebut tabi ahta, pengikutnya pengi. Tapi, in sektor, konten tiang pengin dere, nabi ni urah beruk, berani nah, ku perlu e kali, tapi auta, pin pendere, eh pendere, akhirnya tiang ni tiarani, tapi auta, tapi auta, pin pendere, eh pendere, eh pendere, terus kira kira gong bang bau ni gini, gini cendeng kira? opo giro-giro, lawis, tapi ot, tapi ot, tapi ot, tapi ot, tapi ot, tapi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 Murite Nabi diundang sholat, nanti ya, bawa barulah akibau langsung teko. Barulah murite ulama bang bau, diundang sholat ke setengah sawah, siang on wedus, akhirnya kiaine ya ya wes yang penting isi waktu sholat tuh, dudur akhirnya adane mundur, ngenteni murite ulama, dinteni tekan setengah lo, loro. Allahu akbar, allahu akbar. Dengeh, aeng, nggak ada denggak, Terus ada yang tekok, di akhir ini sabar, nggak entari, ropana, robanah, put pula, balik ropana, dolamna. teko teko, kau tekok, siji ngarep meset roko Iya <laughs> ini sabar, akhir sabar. Tumbuh hati, ikulimo, sawernah, nih bon akhirnya. Wong pegelatin, nih yon nambah nih hati nih deh. Heeh, kata-kata koh, waran wes kepegel dengan tadi wes gringingan. Kata-kata koh, kiai nih paru merdidi. Diuruki anjangan, jangan ngerjain jerawatan. Apa koh, deh. Sekedik nih kita tes gambaran Nih Nopo para ulama niku mulang uang Kok beda kadang karo ulangannya Langsung kanjam nabi, Solatih teseh podo Corong undang nih si Sici Gerege Nanti kunai urati-urati Wong saat ini kadang kadang dolali Murite ulama kayak nih kau yo murite nah Nabi, Wongso cinggotton katai cingkrang, Allah wah mana mending nongono, deh gua Wongsoin zaman kanjeng Nabi waladzina ma'ahu ma Hu ashida u alal, kufar, bareng kanjeng Nabi gua galak karena Wongka, abih gua sing bareng nah Nabi, nyaza imulah nopo itu perang. Kanjeng napi, ojo ngobong gereja kandani ojo mateni wong tuwo, ojo mateni caci, caci perang lu wong ono napi, asyidah walal kufar iso dicek cegah lah, saya kira ono napi, ora on, ono perang ya ngobong kre, kre jalur lu gue bedane, mulakno hati-hati sampaian, wong lu ngerti pangkate lu, re? red Lemulah kiri perahu lama, gamih kolongnya neni, ceh eling sampaniku niku teh murit teh, ih ya ih kahi, ih kahi ri wong bang ba, bang ba, oh gamih al munaw, wah loh, oh soyo suwe, soyo suwe, wong sate dikatkan lah, lali, no no, cicak kol, mo, rau no tuntun aneh, kanjeng rapi urah kol, ngono singono kaya apa yang ada yang ada yang ada yang penting ora sampean ngerti-ngerti lho, pak di sini itu muridnya kaya khairi kaya khairi itu pun muridnya Mbak Hashim dan muridnya Mbak Khalil siapa ini bisa bayangkan? Mbak Hashim itu muridnya Mbak Khalil dan muridnya Mbak Sholeh lah termasuk bapak itu pun di ambak ini guru Mbak Hashim apa? apa? Mbak Hashim Lebahsem nah, ini diulang bahasa As'ari, bapak Erien. Lah bahasa Ari ini ku diulang guru nena ini pun bah Kairon, tangpuruodat dimriko. Bah Khairon diulang kali, bah Abdul Wahid teng Solo, tiko. Gue pengen nani kalau kali bupati Solo tiko. Bah, Abdul Wahid ini diulang bah Abdul Halim teng Boyolali dimriko. Saben ku buleler tahu raw. Laba nah, Abdul Halim ini diulang kalian, Mbah Sofian teng tuban, bah Sofian ini diulang kalian, Mbah Jabar teng lirip tuban nih lo, Jabar ini diulang kalian, Mbah Abdul Rahman teng lasem, bah Sambu, lah ya men tak urut nol, Sambu diulang kalian, Mbah Pangeran Beno, Beno, Mbah Abdul Halim. Babenawan ini aku diulang kalian bah Cokrojoyo Sunange Geseng Sunan Geseng ini ku laket jeng Sunan kali Joko Sunan kali Joko murite Sunan bo? Bonang Sunan Bonang muridnya bah ngam ngampel bang ngampel murite bah Ibrahim Asmoro Mbak Ibrahim Asmoro Kondi murite saya cuma tilkup saya cuma ada pro-murid, Sayyid Muhammad, Pasai Pasai. Sayyid Muhammad, murid pun Sayyid Ahmad, Jalaluddin, Campa Sayyid Ahmad, Jalaluddin, murid Sayyid Abdul Malik, Mo, Mongol Sayyid Abdul Malik, murid Sayyid Alawi, Amil Fakih Sayyid Alawi, Amil Fakih, murid Sayyid Ahmad, Sohib Mirbat. Sayyid Mirbat murid Sayyid Ali, Khalik Kho Sam. Syed Ali kolekosa murid Syed murid Muhammad, Syed Muhammad murid Syed Alwi Syed Ali murid Syed Ubaidillah, Syed Ubaidillah murid Syed Ahmad al Muhajir, Syed Muhajir muridipun Syed Isa Isa muridipun Muhammad, muridipun Syed Ali Ali Uraidi muridipun Ja'far ja Bakir. Syed Bakir murid pun Syed Ali Zainal Abidin Syed Ali Zainal Abidin murid pun saya Dina Khazan Hussein Syed Dina diulang kali Syed Dina Ali saya Dina Ali ini kisah mondok langsung untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yoo bujir mau ulah wak dewan aku diulangi khul Sebab kangge gitu ti yang ikang betagge gitu, iman datang kita gitu, panjenengan sto niku duwe hak ti gitu, tonga, tonga ge gitu, waladina ja oh mimbadi hem yakuluna ropanaku filana wale ikwanina bil iman, wong sing takong huri niku, donga no sing lungo trise sing gooi iman dong niku lamulawat jaminiku sing gawat neng iman di tonga no di kholi. Lah, saat ini kan ada nah, yang buatan khol sebab nopo orang tuaku guru-guru ni langsung Quran sun sunah mula khol ya yang perpustakaan. Loh, ini gua minta dia mula ahli sunah wal jamaah ini gua jama ah, ya, jama ah. perjanjian. Oh, no, jenjang ye mula noh, noh wong kha khol kha wal jamaah yo khabat ya jamaah. Loh, mula kita pancingan teori diulang khol seero. Nek muridnya bahas syem, ya perang karo lon, lon sampai kepengen gendiri romawan perang, karena pengen punya simbol harga diri bang, bangsa mulung bahas budal pudal dan suruh boyo muridnya merebut merahmu, putih untuk apa, untuk merebut harga diri bang, bangsa lawat demebes oraber, perang mek dikongkon nginit Apakah begini ini nyembah bendera? Ini boten wong merah putih direbut untuk simbol harga diri. Bangsa bukan direbut untuk disem, Sembah muloh hormat gendero Niku boten nyembah gendeh. Gendero tapi meng, apa? menghormat harga diri. Bangsa muloh nih ono wong araning hormat gendero kok nyembah gendero? Berarti mbak buyu dekak melok. per kau. Duhur dulu karo. Engke, engkame lo perang, bola ke batak dadu, cu bopo ya karo wati mi, lo niku, lah, saat nubure bale, niku, lu perang niku nopo, lu perang karo, lon, lon toisi nubur male zaman nipa, tapi mungkame ane teng zaman nipa, nopo engba, nigi engba benowo, engba benowo, engba cokro Joyo sunan geseng lu perangnya di dunia perang karu portu portugis teng selat malah malaka dure mana ini kau zaman ncc porowa wali zaman wali ini kau zaman anyaran islam teko zaman anyaran islam teko urung rame terihi zaman anjuran teko nekorone tercejo pahit new tesih tercejo pahit Baru wali ngulangi ya langsung ngarani kau yawa ngono. Syaikhon, Ustadzon, jadi kepelayan beberapa macam bait. Akhirnya kau yaku Kiai, kanan apa Syaikhon, ya wes di jeneng seneng jawa cowo. Akhirnya ngaku seneng Kiai, Kiai, ya apa, apa? Padahal Kiai ku kak menungso to, kau ngepu ya Kiai selah, selamat, kau tombak Kiai ple, pleret. Ano kamelan kiai Guntur ma, ma tapi lima ratus tahun berikutnya, sing menang sobok kiai ha, hai ciri neng kekacang dari belakang dari gololando zaman semua nono ngulang yo ya, nganggo wayang zaman semua nono wong panjeni wong cowok nih pun senengani delo wa ya. wayang nguloh sampai wong bang bau golongnya gue waktu genetia anwar yo ya. ono wayangan anang riko. Jen wae zaman semonten wayang, sampai saat ini isih ana sing seneng ya gak apa-apa. Tapi ono sing gak seneng ya aja alok ah. Alok wong ni biyen karyane bapu Puyute, jadi Dewe wis nonton wayang, ya wayangan. Cuman wayange disalini saking wayang beber teng wayangku kulit wayang beber digambar, kuatir gambar ini, gimang tasik zaman semonten, tesih kuatir disembah, mulut dikeke gambar wayang sing ora kaya rubani nungso lu nge, inget lagi kudusian gambar wayang terus mulai diulang sing mau net tiang jawi niku nek mati seso urep mane ngamini reingkar ngasih sementara Islam ngulangi uang mati niku bablas g seso di tangeki teng yaul mak Makshar ya wes innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rojiun zaman semono ya dijawab no carane Jawa no urip ojo lali sangkan para ning tumat tumati. Supaya gak supoyo lali sangkan para ning wong biyen diulangi nem nembang nyanyi soalnya wong cowok ini gue seneng nembang nem hobi wong cowok ini gue nembang lunggo-lunggo semut ya nembang Semutir ngenanak ke bongkang, nembang. Lunggo baru lintang, yang neng tawang ono lintang. Cahyun, nembang. Pucone minggat nembang. Dang baliho sering, nembang. <risa> nah, nembang. Sampai wong cowo saking senengane, nembang. Sampai wong cowo niku gue tembang ajaib. sak gue nyokor, nong wong duit ke wong cowo. Nopo, tembang silit Oke, okay. demo silit leh, kudi kanayo kan, kanang jepol kau jowo. Lagi deh kau jowo kan duwe, mulai no akhirnya onembang. Lagi deh bong jowo cengerti asal usul sesuk wangsul datang ke si Allah. Keki -kek tembang mojo, pa tingge, mojo pati kunopo. Wong urep kutu iso mojo barang pak Papat barang papat nih gunopo kancani nyowo sing medun ngalam tuh tuh nyowo nih gula kaya akhirat medun alam tuh nyot tampani ro roko roko kaya nane wong tuh wong tuwongan mangan wongan mangan ono sing tadi tae ono sing tadi jumbel tadi uyo nggak ono sing tadi nutfa nutfa nutfa nih gue disimpan teng sre kodok nih teng sulbi namine nut faniku, mungkin nut faniku persis kayak umbel, umbel ini gue penuh, perno ma, metu, tahan naik perno pengen ngi, ngising, uyo naik perno pengen ngu, nguyo, nut faniku naik beb, ya pengen nikol, pengen niko. ya terus mangke naik bapak naik ibu dateng si, cici datang segumpal darah, datang segumpal da, daging, lan naik hati daging sekempel Keteh ni ku wau, kakeh ni ku ti nyowo karus eri, di assembling esembling, sangangulan rampung, cencang otot teknopalong, bungkus kulit rukuli kuliram rambut nyowo ni neng jeru metu, begitu metu, yoseng ya, ke to roko ni nyowo ni raketo, casingi, lenyowo neng jeru roko neng jopo, roko tergantung sehingga Gawe naik sih gawe pesek metune pesek, mungkin naik sih gawe banjir metune banjir, sih gawe ireng metune ireng, sih gawe kriting metune kri kriting, naik sih gawe wahyu ganteng ini ki, oke, ngelari kembali, lalu sampai Han nyawadu komrico, tiga lejar doro. Rokok sesuk wangsul maleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho ngono iku Jawa cek paham kandani Nyawamu medhun niku papat, mau papat. barang barang pa. papat. Barang papat niku sebelah tengen malaikat loro, sebelah kiwa iblis lo Loro malaikat tugas sing gandoli nek menungso arep iblis loro bakan bablas, menungso nek kepengin eh elek. Lah niku jenenge jin kali Wong Jawa cek paham kali para wali ke sedulur papat Pancer. Lah. Mula Pancer niku nek butuh apa-apa iso nganggo tengen, nganggo kiwa pengin bojo ayu. Nek nganggo tengen mlebu masjid ya rohmanu ya rohim I love you. Ora nganggo tengen, nganggo kiwa. Sing diwaca nama Matakaji hajiku Ku yang yo I love you. Nggih. Terus nek misale pengin roso kuat sekti nek dulur tengen sing dijak macane napa no, la haula wala quwata illa billah. Lah nek sum kaji aja ku Bandung oh so Pengin suke nek tengen sing dijak ya fattahu ya razak salat dhuha nang jerumas. Nah nek nyerum, dulur kiwa sing dijak go wak pitik cemani muka gunung ka kawih sugih. Lemula Kiai kalo dukun podo, Kiai dukun podo, podo padangi, podo hebat deh. PTIL angkat Kiai yo ketemu, takok kok dukun rata wadus, yo ketemu, podo mawa, podo padangi, cuman padangi Cici, sih Cici padangi sentolop, sih Cici padangi rumah kok, golek goleip ilang anggi sentolop, yo ketemu, anggi pelarakti kendel, diopong opong TIL ketemu, ketemu sentolop PC, utuh pelarakin teh kok, opong, udah itu. Nggak cara kitab ekya, betanin Nur kali nuruniku. Doa belakdo, doa mulo sampai aku, moconen barang pa, papa. Neku tuh zaman wali. Saat dikit masih do lali, tapi berbongklu kerung wayang takiling no sampai aku. Mulau tembang mau copat niku kali poro wali, kang kawitan dijenengi tembang Mas Kumam, Mas Kumambang. No po tembang Mas Kumambang do, kemambangin nyowo mau medun ngalam do medulir nyawa van fukuruh sambut ngapati Mitoni wacak nukuran wacak nuslawat ngundang Kiai di selamat selamat di pitungulan petangulan selamat di soalin nyawa ini anteng ya ayat Tuhan nafsur mud main aja tenang oh alhamdulillah aku medun nang sing isi kenal gusti Allah sah sambun ini tembang masku mambang coro mau copat ini kutebangimi Mijel bakal mijel lahir lanang utawa wew, tak nek lanang ake kowe berdu seluruh nek betok si, cicilane si nek bandu, cicil setengah, enggak, <tuh> okay. lah, nekku mijel, lah saat sampun nek mijel tembangi kinan, ticiili cili sangonono, kanti akomoh kanti akhlak di bulanga. Lebok, GTP, GTP, A, ngaji lebok gtpg tpa ragam ngaji satu, nih ya cili cili di koya ngaji, koya ngaji kok layangan ketok layangannya, koya ngaji kok mancing ketok pancingnya, engko bar ngaji tuh kok nemen, menelumum dongke, kecuali dia itu gak seneng ngaji nanti sangonono kanti agomo kanti ak, ak lagi pulang Ira kelam ngaji sangoni, isengnya ya kaplok. Mulut tenggen kulut cacing Ira kelam ngaji tempiling be aku. Wong tuaner ratri mau tempiling sisan. Galak lo enggennep bareng ngaji terserah. Nek bareng ngaji cakang Indomaret, Alfamaret mau gak cakang pasar man. Tapi nih pas wajah ngaji uraun hiasasi manusia. Hmmm, ketakpi. Soalnya niki nanti niku lolos ura sampaian sangoni kanti agama kanti akhlak Anak menungso ke susul tembang si si nom wes bakal dati cahan nom mulain daplek, nih wes daplek rakernet diulang. Opo menel wes bare tembang si nom menungso ke susul tembang asmoro dono mulai ke taman asmoro mulai jatuh cinta tae koceng roso cok cok keladera kena itu turion make selfie, ngono cok le ngaji mah, le ngan ini si ini gue asmoro ndono nih, nih, nih. le bocah lebes parker nek asmoro ndono tembangi kam kambu bakal jumbo ladang wetok mau lain bangun rumah tangga rapi, lebes parker rapi tembangi dandangku gulo ketemu dandang pahit ketemu gulo le leki untuk bocah bagus ganteng, kaya bagus nanti, ini gue leki untuk bocoba sudah elek tidak tahu ngaji, senangnya meramal nomor betina tidak polisi, pahit dirimu merasakan manis pahitnya ke hidupan, itu dandang gula dan itu sudah berdandang gula tembangnya menung, saya tidak ngidur durmu saya berdharma bakti dua bondo, dharma bakti bondo dua ilmu, dharma bakti ilmu dua tenaga, dharma bakti tenaga tenaga wayai mulang wayai dadi pejabat wayai dadi tukang resik resik dharma fakti ini menung mendung so turmo koranang lakoni coro mau copat menungso kesusul tembang pang Kur, ngerti ngerti wes wayai mung kor cengkol wes mulai lino untuk wes mulai protol meripat wes mulai ini mau nyurup notomi so saya ngan ngan Iku wis nang mungkur niku wis pangkur. Sing nom-nomane nduwe ablek tatoan naga, kok wis mengker dadi cacing. Lah iku nang mungkur. Wis mungkur nah, mungkur nang mlebu masjid ra ketang setahun pisan riyoyo. Sing mau nom-nomane tato manuk garuda, kok wis ganti manuk peking. Ha ganti nang mungkur. Saya mau nengu perceleng nang alas ini setino penglima betah. Saiki gue perputu nengak setahun ngerti awak nang nang merasa ngiri, saya Pangkor mikir nak nang mungkur, nang, mungkur. <tuh ilham> pangkor korang nak mungkur, pangkor korang nak mungkur, pangkor korang nak mungkur, pangkor korang nak mungkur, pangkor korang nak mungkur, pangkor korang nak mungkur, pangkor korang nak mungkur, mungkur, pangkor mungkur, pangkor korang nak mungkur, pangkor korang nak mungkur, pangkor korang mungkur, mungkur, mungkur, mungkur, roh copot rogo sa Sogma nih terakhir tembangnya pucung sampean mengtipocong seluku selukuba to lebok ke lawang ciut mulawang tuwek jenenge buyut siap-siap lebu lawang ci yo <laughs> petuk malaikat mungkar nake takoni menem marabuka awalohurub ini awaloh Allah Aveloh marah buka Allah Allah Aveloh malaikat mukar nakin memanggil koplok kemuni Allah tau apa lampir di bau kalau malaikat rokip ojo kang ojo pie ini wayaib ditakoni Allah metuni Aveloh iya ulat bang bau orang duwe alibak tak dua ini hono coro kok oh, nangis kerem si nau ues iki lo benono pengajian ya tak kok si nau lo kita lo tapi pas ngaji kok turu lo rapopo wong ngaji turu gileo le neng ngaji turu berarti motone orang ngaji kupingnya orang ha? ngaji tapi selagi se lunge nengkono bokonge bokong, ha? oh. yes, bokong ngaji gelok bokonge nih bokongmu nih giao ya hitung bokonge oh ya bokonge eh? bokong ngaji melepas warko bokonge eh bokongro ya Allah Pas wata shadow arjuluh, lah mulai sampai ini gue neisong benono ngaji ku tako raketang tu turu, ne sampai ngantok tako, nggak mau kopi, ne rangga udah kopi nggak mau oban. bantal terus turu pon, sing penting kecandot pokoknya pokok ngaci, ha? wah sing <tuh> <tuh> mulai nonton nonton toriko, gue kaya toriko kan gak tau toriko, sampai melu jalu ya, tulang diulang nyebut botas mana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah terus ndase diulang ya Allah ya Allah ya Allah tangannya diulang kotas pih ya Allah ya Allah ya Allah ditarik krok krok krok-krok loh kita sih sampean lungguh ya Allah ya ya Allah Allah Allah kringingan engko suwe-suwe ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene terus atine diulang bokonge diulang dadi sak waya-waya mati cathet matine wong sing wis gelem sina. sinau matine wong sinau mati di ngapura Gusti Allah ora gelem sinau blas mati takone marebuka he marebuka he ha he ha he? Ngono tauwam peeling asun cemplung non droko cemplung ngeprung ngono yang canggah gulu ngekek terus tadi watiw tadi wareng wedi dulu akhirat akhirat cemplung non droko diudik neng dron droko diangkat gantung koyo sibur kivil kivil kivil duduk imun modal dalemak siri bodol kobot cak acur mumur koyo ketebobo bosok mulu pangkat menungso anak bapak simba buyut, canggah mareng udet udet gantung siwur, tarangan bodol keteboboh besok deh hmm pon akhirnya bareng otan Weh, terus mulai ini tembang mocopat hati kekemu musik sunan bonang sing damel ke musiknya diganti sing mau ngecek cek cek cek tengah tengah diganti selindro pelok, muni nang neng nang nong dang dang kum, nang neng nang nong neng neng neng neng neng nang nong neng terus neng neng neng neng neng neng Please, ne menungso yo ape yo elek yo ape yo elek bo yo ape biasa, kadang sembayang kadang orang, kok sembayang bo kadang raja toh, wong ikimo, ini wajah tuh wajah ape, tapi krumu bakso yo krumu, kono ting ting ting engkakso, wong ikimo, kura toko ya Allah kapaku kudanan, lo yo menungso, oh isengoteng liku. Plano cokake nungso, tapi pengen pungkasan apik <habea> dangdang, dangdang, kung ayo dangdang balik, nang sang yang a, kung dang bali, oh nang kusti, ala, labong bang bau kadang sang ngerti nang nang nang nang dangdang, dangdang, eh, eh, eh, hmm, Neng neng nong nong, uh. iku... mulang zaman semua semua, nah sebab Islam ini butuh ditander di tempat yang berbeda, berbe, nah. Allah iki zaman Nabi Nabi Biamba, Muhammadur rasul Allah, Allah, Allah, ya nabi Allah, wong Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, wong Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, keutamaan Allah, Nabi. Gelem golek keutama zam'an yumbang mecet senajan ora ketunggu nabi senajan ora ngerti dalile gelem sembah sembayang senajan ora ngerti dalile khol gelem nekani khol iku wong-wong sing fadlalah minallah golek fadilah kakek Gusti Allah terus tawoi pun Allah terusane mathaluhum fit tawrat wa masaluhum fil injil kazar in islam iku kaya tandu tandu mulo ditan tandur kalih para wali nandur teng jowo mulut ditandur, Allah ditandur ngagi jeneng penge pengiran musola tandur jeneng lang, langgar niku lambien kol niku tanduran jenengan nyat, nyadran nembong bien Nikita? Nah, nyadran tak jelas lo di samping cerai, cekak kampalu alo, -alo. nope bien kejaran nyadran sebab wong tua, jawa cowo bien, niku lagi nik ngundang bahne niku, ngundang bahne niku Nek uang Arab kan Syihi, nek uangnya kaya Syiban, lalu nembang Jawaniku dang yang, neng nyeluk bambu itu dang yang, lalu nah, dang yang ini gue neng dijegit buntu tetok jadi eyang, malah uang tuwek Jawaniku neng jengganye eyang, eh. nek bleset jadi danyang, nih gue jenggeng menungso, jenggeng temit boten uang Jawan tuwo, terus anak putu nembang Jawaniku nopo-nopo di takok noyang, kayak ceng nandur enaknya kapan gih? Tuikini ini, rikini, ini pun poro sepuh porodang yang akan dicokol tenanan, nestoakan akan pun porodang yang namine dawoi ingkang dipun pundi pundi dipundi tenan sebab dawei dipun pundi pundi mula porodang yang diarani pepun pepun dan omai tiarani pun punden. Gue lah, suwe-suwe panganan nte, dulu ngoado, merantau, setahun pisang, mulih kangen, gak no oleh-oleh, ono sing urip ono sing wisma, mati. Lah, oleh-oleh ini ku ngeurep di pareng, kita teng sing sepoh sing urep, nge mati di tampil, doang. Keh anak tekanin anakku tuh doang, mbak puyut ini ku upacara ini pun, pun seroto, sebab upacara ini seroto dilakoni dadi tadinyat tran terus islam teka ya kongkong cilik mbah buyute sing lawas ning wong islam luwe gampang sebab islam niku matine diku dikubur fazuru haziyaro kubur urung mati mbahmu iki isih urip ning kowe ra ngerti bal akhyaun inta robbi isih urip mulo ila ruhi ila adro. iki nek wong jowo mau pindah jagat gede teko jagat cilik meruhi kaki danyang nini danyang wong islam niku ya kongkongan nek Ono sing mati gak no panganan, panganan. Tadi bang Islam nggak naik mati gak no panganan, saya oke Neng panganan de, dewe supoyo tadi soda, soda koh. Akhirnya setelah penyatran klepon soda koh. Akhirnya ono istilah sedekahan, sedekahan. Lo wong bianna ono istilah sedekahan, neng goni sintongen mak poros dang yang yang nengulasing di sedekai neng jerobu, bumi mu lo ono istilah sedekah bu. Bumi, warangkia ini teko angker, teko ono anu panganan, dongoni Allahumma barik, lana Allahumma barik, lana Allah kok borak barik, borak barik, akhirnya panganan, teko ono singaran, ono kok pentet, enggak ono kok kakek, kakek, teke, ono cek, cek, cak cek, tapi bung orang ngerti artinya, Allah mau barik kan, lo mau barik kan, burak barik akhirnya diharap nih barik, anu adunamdo. Jadi gue mulai sampai ngejogam, bang, gue busur lagi kita, enggak si ayat di dunongnya. Kenapa? Karena ada zaman yang berbeda dengan zaman kita. Nih orang kan zaman ngono, awak deh ya orang kenal agamanya gusti. Allah, muloh sholat, enggak gua istilah sembah, sembayang, lungu. Jadi gue sampai sini, kini gue ya berlaku di karo kalau buntelnya ini berarti kodok gue di Allah dibungkus pangeran niku ini aku yasami sedoyoknya ini niku jenenge aku harap ades, harap apa, matuh ini aku Tuku aku aku, matuh ades biasa sedoyok pompa air, ini jenenge jenengnya sanyo padahal ini no mereknya panas panas ini, pembalut itu suftek lo itu enggak, apa lo yang bujukan gue Eh, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, dalan mas aku enggak, gitu. blast on Lewang lanang, yuku ya tuh ngerti, gue nih, gue pengen pecune ayu, gue orang paham. Lewang lanang, gue tuh ngerti, bang wedok. Sebab bang wedok ini, gue tengvekeh, teng Alquran di gambar, noko sawah. Wang lanang, gue orang iseng garap sawah, sawahmu mampu. Kemudian bang wedok, iko yosa, sawah. Wang lanang, gue tuh ngerti. Sawah ini gue digarap, saya ngape. Sawahmu macul kau pinggir sini sini, orang som tengah. Wang wedok langsung digarap kau tengah, ya bubar. Pacul kau pinggir se, kasih ke kau kalengan. Sawah ini udah pengen apa? Diwaton. Wong wedcon yang pengen resik, tuh kok no kelambitan dani, kok no perhiasan. Sawah dijarno suketake. Emangles ya neng sawah. Wong wedcon ini pada karus sawah dipaten, di paton Wong resi. Wang mulai jerawatan, kukulen. Tuh kok no lebo no sa salon. Kayu dua bentuku manicur pedikur lu aku tuh ngerti, uang pengen pecune ayu kok mau raket? apa yang lanang kambalnya? enggak. begitu uang wedok kau wis mulai kusem tuh kau skincare ker? lu baru lanang tenan, nah. nggak latukulane apa-apa? sawah nih kunedi ramut tenan tandurane ya? apa nah, sampe pengen tandurane apa? sawah itu carut dasri polong apa? penglanang mularnya nisa hukum harsul Lha kowe coki sawah. ini niku nek ditanduri aja ngasi garing. Niki lho sampe gawe waduk lopang, waduk gondang, padate apa sawah cek ora ga ben tandurane apik. Wong lanang yo kudu ngerti. Wong wedok nek ditanduri aja ngasi garing. Mula wong wedok cekeli duwe. Dunge dengge, peke. Lung pola laku wadah itu cekal di wong Lanang kok nyekal du? wadah pantes wong Lanang nyekal duwe Lanang ini bos bos kok nyekal duwe saya nyekal duwe ini aku sekretaris bendahara wong Lanang bos karena jalo, jadi tak ada duwe wong Lanang kok nyatet sekretaris Dulu wong lanangnya udah nyekel duit, woi woi nyekel duit mengelola keuangan woi woi sawah nih nggak sepupu ekar, nah dugulane ya? Apa lu ngerti? Sawah nih nggak ditanduri, woi cedio pong tandurane mah. Nih sementu pengen dugulane ape, anak ape, woi woi toh cedio senen, senen nyok cedio opo woi woi salah mawon, Eh pidato woi wong lanang. Jawang itu, intinya jangan dibikin panas hatinya, karena ini panas hati ini tukulannya lemes ini, anak itu empilengi bawon. Lenggit, mau tadi, leng. nih tukulannya gue malah gak tau, gue kapok. Tadi Wang wedok itu intinya tangel, tukulannya gue tau tadi Wang wedok itu. Siapa yang gak tahu? Gue tau tadi Wang wedok. itu, tadi Wang Wei itu dia naik, gue mantun ngahos, bujuk gue tak seneng ini, ya, jadi. Wong sing ngrewangi wis sakmono akeh. Wo opo omah apa? Pasit, ya kok berantakan? Ngene-ngene iki anakmu. Lho iki kok tumben bojoku kok rada seneng aku. Lha terus ngopo anakku? Ya nek kepengin ngrasakno dadi wong wedok kala-kala. Maksudmu piye? Ya ngrasakno dadi. Ya wis aku tadi wong wedok. Akhire bojoku nggawa kertas bermaterai. Lha kula nggeh, ya wis aku tadi wong wedok tapi 24 jam ya aku ngono. tanda tangan saya menjadi perempuan selama 24 Nih, serius, Pak. Ustadz ini, jadi bukan cuma DPR yang bakal materai. Kalo kalian bercukur, kok materai? materai, ayo aku jadi mau nge Neng, jam. Gue aku ragu, woi, tak telepon. Wah, akhirnya jam lu rugi, bercukur, tak usir. Dek, nang ming gak ngasih anakmu tangi sampai neng. Oma, aku tak ngerasa, nih, tadi mau nge Tak sama lu sepuluh juta wis seneng, seneng no, njing nganggo mobil sing pok senengi sing di, tak sangoni santri nggo ngancani engko kancamu jajan mangan opo wae terserah budal bojo aku jam 2 bengi akhirnya kula tati wong wedok nangi anak biasanya bojo kula anak kan diuyak-uyak gitu ngene bangun-bangun tangi-tangi tangi kula nih lho sampe mblenger tangi nah tangi Nah aku loh, loh bocul loh, nih pasen nangyanan, nih katang itu jiwet, tak jiwet, membuat nangis, aku loh disadok dasgula. Nah, ya Allah, aku loh mulai muda nah, dasguli, ternyata angel, tapi tes pede. Baru ngatur niku, nangis, medon, oh nasi nggawa, pempes, oh nasi taei neng pia precepret nih. Aku mulai jodoh, ya Allah berarti angel. Akhirnya tak suwah poti kape, karena nangis tak dusi, tak jejer ngatur niku, ngamuk, gara-gara banjirnya kepanasan. Allah, kan, wah, panas, wah, oh, Yonok, sempurna, Bapak, kulitnya abang kepanasan, gulurannya, <tuk> pariwata dari gue terus, wah, ya, emang, kan, kata diulang, cecer, cecer, tuh, di sepuluh, kegeden, <tuk> ulu tambah, wes, cucuk, ya Allah, begitu, wah, ya, sekolah, rasito, Wong kulur, angker, tinggi, seng, kile, seng, sepatu, di sopo, nuyu ya, sepatu, naik, kan, ngunci, nici, nikan, rayanya, sopo, akhirnya, ras sekolah, bareng ras sekolah, jam songo, niku lipstik lipstick, pun, telas, stik, ngecat, tembok di remote dibanting, kulo terus apeh nyerah, harus telepon dia aku nyerah, tapi harga diri, lihat, laker menang awal, jam setengah rolas, mulai kak tahan, akhirnya nopo? jam setengah siji, terus harga diri terasa tak urus baik kulo, kulo telepon bocah kulo, kulo kering langsung nyerah nih, mau Akhirnya bocah mulai aku nyerah, dari nyerah, ampun. Boculori ku teko tak cekel tangannya tak ambung ping pitu. Kit niku gue luar tahunnya tak jadi sakar karena tak pikir-pikir Wong lanang gue seneng bojo Tibaannya -tiba anak anu milih bojo Kenan kon milih anak apa bojo, tetep milih bojo Wong lanang goro bu. Wong lanang kok demi anak goro Eh, gue bukti no orang, orang demi anak demi bojo Wong bukti ini kata gue bukti. Wong ini gue seneng anak, timbang. bojo seneng timbang anak. Ini gue enten, Wangsul nyambut gawe Coba, anak ini gue di tonggo. Rapopo. Masya Allah, di rewangi ngomong malam maturnuwun yo. Wes adus, wes pupura nai. Ini anak di pangku tong. Coba, mulai nyambut gawe. Nang bocot nih. sing dipangku Mbok. Deng tenang, makanya gua ngelarang niku lo niku, sih pinter, ngrawat bu, oh joni, gua ngewejarirawat, oh coba bang nesu, kulon niku tahu padu kali becok kulon yang berkorona ya sepele, bar subuh ngecie nang tandan, becok ngasih kalahayu karo santri, wongkong awik no bocah, gimas, gih harus ngene stawa tandan, bar subuh sampai jam setengah pitu rampung wahyu, wayu bojoku bojoku ayu Akhirnya tak jak numpak mobil eh numpak mobil loro kula teng ngajeng niki niki nyopir santri bojoku teng wingking tak lira-lirik ae ayu tak lah kok teng perapatan iki lho ya Allah esok esok, ana wong wedok serut srengenge ning jero mobil sebelah kono ayune ra umum kula seketika lali kali bojoku lambe kula muni wong sopere sing nyopeti jenenge Arifin Pinpin belum cahw itu wajah terkenal lo lali nih gak baper jauh nih gue langsung seketika ditarik lo kengkeng nih wari, gue empo langsung mono ya dasar mata lanang. mau gue copet deh sepi seru nih, naku lari lali gue lo nih gak baper jauh nih gue itu lo semua sabis ampun mesin nih gue panas misal apa kabin mesin batal AC nih gue full pahlawan aku menang harmoni? enggak dek, Noyera, mungkin mau wis muni tapi kan mau lanang, enggak ngasi. ini jangan sampai jadi bibit permusuhan yang enggak ada selesainya Kulo akhirnya metu lanang kulo, iya dek aku memang laki-laki iya tapi mata ini itu orang wedok sudah sembunyi gitu masih kelihatan aku laki-laki deh. laki-laki dimanapun pasti bisa melihat perempuan yang cantik setersembunyi sembunyi apapun karena kalau aku nggak bisa melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu? Nah, Aduh, aku langsung kendor, aku udah kira, aku <tuk> kasih. es tuh, coba nih sampai penuh baju aku, lo nanti niki niki asli, doy, tak cerita nih nih. Mulai lo dong, sampean sampean nunggu sampe, sampe, sampe, yo, sing pin, fair and yo, wong lanang, sampean rabi, onok masalah. Terus, yang itu ini biar anan karo mantane. Oh, no, nesu, bung lanang sing gaga deh. Mas, ternyata aku lihat kamu masih biar sama mantanmu. Enggak kok, iya, aku roh. Enggak apa-apa kalau kamu masih merindukan mantan-mantanmu. Rindukan bila kau perlu hadirkan nama mantanmu dan wajah mantanmu di hatimu. Hadirkan enggak ada masalah, hadirkan mantanmu. Jangan kau hapus, karena sekarang tugasku yang akan menghapusnya mon harus lanang kakak ini eh tadi lo aku sama ini lu yang sing pinter di wong lanang gua ngerti manicure, gua tuh ngerti nobong skincare, gua tuh lo itu koyok nan nantur mangkane Islam ini gua jadi ngapa wong nan Nandur, ditandur si tandur, saya si ngape nganggup bahasa bahasa saya si ngah, saya ngape. Lah mulu uang nih ratau melok nandur, kurang ngerti. Supaya yang ngerti cara nih nandur Islam kenal loh porowa wali jadi cegat di di di karom pusre bin ahlono. Sebab sih nandur biar nihku porowa wali. Kenapa yang nanem para wali? Sebab biar nihku hin, hindu hindu nihku saya oleh ngomong agomo niku Brahma brahmana mulai ada sing cerita Islam disebarkan oleh sodagar ini goro sodagar ini sudra tidak boleh ngomong agama makanya Islam tidak mungkin disebarkan Saudagar Islam ini disebarkan para wali sing imbang kali Brahma. brahmana brahmana mulai sampai yang ingin kenal wali ziarah makame wali rakenal wali ngomong so, Islam memang gosik malah ada sing keting wali barang itu zaman semua, tidak ada porowali wali, tidak ada NO, tidak Muhammad iya, <tuh> ada orang yang lorur-lorur ada orang yang MT, ada orang MTA, apa? kenapa? bukti ini mana? di beberapa negara yang tidak ada penyebaran Islam, ada orang yang islam lalu Islam terbesar seperti ini, berarti bian ada ono yang ada orang yang ada orang wali, makanya daerah Indonesia, daerah wali, disebut wilayah Wilayah, lu manggoneng wilayah kok kenal wali, manggoneng TNI Polri penjaga wilayah harus kenal parawa wali mulut TNI Polri kalau-kalau ziaro. <muluh> hmm, lu nggak makanya disebut wilayah, wilayah. Lu ditandur alon-alon, Islam dikowo, yo ditandur, jenenge, dicocokno, tanduran kene musola, langgar. Seharusnya ampuoso, tender gini, indahnya luar biasa ditanam. Terus begitu Islamiku pitoh-pitoh, keperlu uang pitoh-pitoh. Bangsane pitoh, agomode pitoh. Iki terus biye, omputus awan dewi, awan dewi gelut nyora. Ya wes, ayo urip bareng ru rukun pitoh-pitoh. Sing penting tanggung jawab. Jawab niku pun Nabi lukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sira niku pemimpin sing kudu tanggung jawablah tanggung jawab, jawab niku jenengi ra'iyah. Ra'iyah niku urip beda-beda bareng tanggung jawab. diserap ke bahasa Indonesia tadi ra rakyat. jadi ni rakyat niku konsep e Kanjeng Nabi. mulai majelis permusawaratan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat menjaga wilayah NKRI agar hidup bersama-sama berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab. tuh Niku tugas Pak Gus menjaga. Niku Dewan Perwakilan Rakyat. mulai nembangun bangun dalan ya mikir. Iki kampung Kristen opo kampung Islam? kabeh niku Nggih sebab urip bareng. makanya bar poso niku ana halal bi halal, untuk apa menjaga kebersamaan? Kebersamaan sebab di Indonesia ternyata uang Islam ya Rasul Rep de dewe. Contoh, kulani gue kiai, ngulang ngaji, ishoh, ngulang sholat ih Tapi sholat nih gue nutup auro, auro tutup aurot niku ka kahen kiai bes Rasul mikir ka kahen ini ke urusannya pabrik ka kahen sendu, gue gue cino, ne mati nematihuto. <tuk> no no <tangan> iki kula. Ra iso. Salat niku urusane karo wudu. Wudu niku urusane banyu. Saiki banyu diunggahna nganggo sanyo, nganggo pipa. Urusan sanyo, urusan pipa diurus Mas Pion. Nek Kiai arep nganggo padasan, luh, uripe ora iso ngadeg dhewe kok piye sampeyan? Nggih, poso urusane ma. mangan. Mangan niku ra iso diurus dhewe, mula dongane Allahumma barik Lana nah, perkailah kami mutakalim, al alghair. Kenapa bukan mutakalim wakda? Sepa panganan niku urusane wong akeh. Sing nandur sapa? Sing gawe selep sapa? Sing ngarit sapa? Sing gawe resku ker sapa? Sing gawe kompor sapa? Ayo, nah, sing tadi enak ana bumbune. Apa wong kembang bau duwe uyah? kak duwe. Sing duwe uyah wong manyar iki lho. Nah, manyar pas gawe uyah itu sampean ngerti gak duwihi? Ya yu. gak wong asin niku biri betane uyah uyuh lu kan beda, kalau tako bumbu diulek teng cowek, cowek ini saking lemah dicampur banyu, pas gawe cowek banyune kurang sama ngerti gak dihuyuhi bareng bareng, mangane urep itu bersama harus kita jaga. jaga, makanya konsep roiyah di gus yang dipilih kali para wali ku pas untuk bangsa yang berbeda Be beda urep pas mangane lu sama, -sama nocoom, lu, lu kok isu belerok kanjeng nabi lagi ngetika Uripi uh, ke pintu-pintu negu tu tanggung jawab mangkani roiyah rakyat lani ku ini mila-mila Dawoi -mila pun Nabi mohon ki nek bab ape ini ku mohon pun Nabi ini ku sederhana mayyuridillahu bihi khairan khairon yufaki yufitin so posing di kersak kita di ape kali gusti di Allah diparingi ngerti tentang urusan agoh agoh malah khairon ini ku nakiro khairon tentang bundi mawon kok nakiro maknane khairon kamilan ke kang sambur No, la ape sempurno ikutai ekusti, awak ah, nih menungso kaisa sempurno, cari sopo menungso iso sempurna, api e pengajian nih ke api badan, sae badan, <tuk> sing paling sae sinten. nih buatan, yuk ya, kulo, pokuro <tuk> takut pengajian nih kok, pengajian nih sae, sing paling sae sinten. nih ki wong nih, mumpin wong wong ape, engkei wong sepatku senatiku ketua DPRD trippe sambutan langsung lereng, gara-gara kulo takuk. Pengong apa? So wambut itu di telpon, pengong apa? Tapi kulori gue senja jono kito apa orang itu mau paling nggak apa? Sebab pulau kito apa tenggeri kita apa. diundang panitia, panitia, nah, lalu ngono apain di Apa kuloh apa, apa, apa, apa panitia? Iya betul sakit. Pak kuloh rata kok ya panitianya elek pengacian ya lalu kaya bang lurut tok royoh anapa iso gelut nih. Oh pemenang itu sampean melu-melu. Si apa kuloh gue? Lah kenapa? Kuloh kelam tekok. Dan naik sam naik kulo rata kok penjendengan batin pengajian, nopo jajal son enggak ya bubar, hei <tuh> akhirnya sing masang ting nato taruh pun kondo, ape kulo yai, nembatin nembatin kulo, gebatin taruh pun kudanan bubar, enggak, padahal kadang sing menek menek taruh puni, sebayanya rapatnya serkep, papa <tuh> oh, mereka tukang sound terus, ape kulo yai, nesound itu rapatnya ini bubar, lu belum apa lu coba pisen pisen nih, tiakoni dewi, mangan nih bareng bareng. Haji kami tak ulang ayo, haji mabrur tak ulang. Isow aku ngulang, ini saman praktek insya Allah mabrur. Tapi tekan ngulang, kok, ini besi urusan berangkat. Ini urusannya bang Yahudi, soalnya berangkat ini urusannya pesa. Pesawat. Lemulah saman Allah, Yahudi bunuh semua, hancurkan, maju oh, melu. Nah Yahudi mati, ya Pak, dia belu nggak haji lah. Langi. Pak, hmm. gos itu ngatur kehidupan rakyat nih, luar biasa. Jadi di depan kita ini ono wong sing mengatur kehidupan perbedaan dan tetap utuh menjadi satu bangsa Indonesia. Lho ternyata ngono wong Bang Bau kae. Nah, ini... itu jane nek penjahat kus pakos ora gena to Bu pargo warit royokan kasih bu kafifa, kasih lu ngono dikawal TNI Pol, Pol. akhirnya kehidupan tercatat. Nek ora ono ya Suria paten-patenan Afghanistan paten-paten, patenan. -baten. Lumulah nu rep nihku bareng Pak ba. bareng kaiso dewe. Wong weco saya kiayu-ayu il. Iku perannya siapa? Wong Prancis sing pinter gawe pedak gawe par, paru lu pedak bang bau. Nggak perlu tank KP, uang banser diki loh. Sapa sing neroni iki banser? ya no tulisan nih ban banser sebab cino nggawe mesin bordir merek butterfly lagi nah, ini orang apa sih nggawe merek butterfly di bordir tulis arangku tanah hilang, udah, no. pengulir yang kita pakai ini mila no siapa noda kumainnya aku udah paling bener liane udah kelambini sampai ini gairan cino ini sampai anti cino buatan kelambini ku, saiki kucing paling halal kita sewono tapi manusia yang paling bersih hidupnya kita kota center, sopo Nah, ini udah neng mangapong. Heeh, itu uang paling halal santunya, itu guys, pokoknya. aku cipto, uang cipto kawean Cino. Iya. Kesadaran koyongin ini ayo dijogo. Makanya nenek moyang kita meletakkan sendi rakyat menjadi simpul kebersamaan yang berbeda-beda. Beda. Akhirnya awak Dewi ayam tentrem. Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah jadi puluhan negara kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia nyaman ini, mula ayo di Joko <tuh> lho mula akhirnya begitu roh iya, kiai senangannya Joko ayo di Joko bareng Pak ba. bareng Agomo, Joko Nekoro, Joko Kehidupan akhirnya kiai ini nunggu, yowes gak usah bareng bareng eh gak usah licin-licin, ayo nunggu bareng Pak ba. Bareng, maka tradisi santri melahirkan dongo bareng, Pak. Ba. Bareng, kia ini dong sing dongo santri ini, Aminah, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, Amin, kepegelan Amin, Amin, ini ngerti, walhamdulillahi ah. Amin, lu tetep bersama, bahkan dalam berdoa. We, bareng, bareng, akhirnya kebersamaan batin terjaga, terjaga bareng, sing kabeh pengen melok dongo kok tambah. Dikowe rela yang alun nalu nalu nalu nalu nalu nalu nalu nalu nalu nalu nalu lamongan melu nalu bareng nalu buareng bareng kabe, bakul sotoyo melu bakul nalu melu, melu bakul nalu nalu melu nalu nalu melu nalu nalu melu nalu nalu nalu nalu nalu nalu nalu terjaga, lu itu santri joko, tinggalan ini porwa wali untuk jadi bangsa yang tetap indah seperti ini sholawat sholawat ke dunia yang kan sakit wang inna allah malaikata usallu na'ala nabi ya ayaw alazhin amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah akhirnya sholawat, yang seneng dangdut ya dangdut Ya Rasul Allah salamun alik dadadeng dadadeng ya rababb. Sing seneng model Yaman. merhaban ya Nurul Aini merhaban merhaban Yo tadi ana sing shalawatan model cowok. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Salam alaikum, angelia numpak, ya daunya telinge, orang seklake lorwati solawatan putus cinta, ya nabi salam alaika ya rasul salam, ya habib salam, solawat Ya, cerita baru. Sopo lini nurana? Leh solawat, tapi akhirnya kabeh masjid solawat, solawat, solawat. Akhirnya pengen solawatan bareng, ba, Bareng, budal Kaling alun-alun Lamongan, Lamongan bersola. Wadne wes budal meriko, masya Allah pitik payu, pretikan payu, gelaran payu, slayer payu, sepanduk payu, sampai gagang pancing payu di roda ekonomi berputar, negeri Indonesia karena sing diundang sopo, sing diundang kok Habib Syekh kain putih laris. Ya na ya na oh ayu kabe, melalok kabe ngomongin aku tahu yang diundang Gus Ali gondrong mafia sulawat kain irang, payu kabe sekarang ada dalam hidupmu minggu payu kabe, roda berputar betapa akhirnya serapan ekonomi ja jalan nah, termasuk penghargaan terhadap para pendahulu akhirnya awak dewe gawe berkhal nggak berkhal, kita nggak mbah. Ning khairi Mbah Mbah Khairi tapi Mbah Khairi de guru Mbah Hasim awak dewe ziarah ning Mbah bah Hasim Mbah Hasim de guru para wali ziarah Surabaya nek empon ngoten ya Allah bis pariwisata apa Payu lho ngono bis pariwisata sing duwe kok geteng karo wong ziarah kok disetrap ora rasane nyilih ku ngono pariwisata Payu ada ngadong Payu Payu kabeh Nek tekan makam nih sing nyambut tamu nih poro wali payu totolan nih, totolan seko payu, totol kopi payu, taspeh payu, urek kape nyambut tamu nih wa, wali sampe copet nih lurek tengunun nih, nih nih rurik nih, lady, heki naik, heki kasantri kano merawat kebersamaan, gue betul, terus sampean teluk neng kupuran nih rukun nih, nih, nih nih tuwe, la, ela, ha,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 Burung rampung seplai, wis tekoibah. The law rijarah, the law aghizonah de ajalela, aghononana de la Wadalah urung rampung teko bocah enom tolah toleh mikir iya telapak tapi nggak usah cilik tiba yang no rombongan saking bang bau di tenggoteng base dulu ya apa betapa kehidupan yang rukun dan indah ayam oh masya allah akhirnya Wong Bang bau Ziaroh dateng Surabaya, akhirnya Wong Bang bau seneng karo Surabaya, sebab Ono kami Sunan Am Ampel, Samian seneng karo Bang bau Ono makami Mbah Khairi, seneng karo Jombang Ono makami Gustur Ono makami Mbah Hashim. Budal neng Demak seneng waru Demak ono kami Sunan Kalijoko. Pidal medunten seneng kali tanah medunten ono makamnya Mbah Kholil. Kalau tempat-tempat guru kita disemayamkan dan dikuburkan menghasilkan tanah-tanah yang dicintai oleh para muridnya, maka murid-murid akan mencintai tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Maka tanah itu akan melahirkan cinta pada tanah air, cinta pada bangsa dan negara. Laleh, <tuh> milik <tuh> <tuh> santri kok tadi teroris kau no arus ngebom Surabaya pedih karo bah karo bangam bangam memelot teroris siapa eh katoyanziaro teloan negaprote takut polisi ini lumuh lah sampai beruntung lo sampai pemimpin pemimpin negara dua santri yang bisa mengelola kebersamaan untuk membangun cinta bangsa dan negara dan negara nengono terus kiai ne yo kena dituturi Santri ku kiyaine nek dituturi, kiyaine ngono loro, kiai Sakti karo kiai Kapate Sakti, sekti. Onten. Kaya kula niki mboten sekti. Wong kiai mek pidhato ngene iki, Gus telas wektale, ya Kiai sing paling Sakti ku sapa? Kiai khotib. Kiai nek khotbah ning lho wis paling Sakti, Ora ono wong khotbah terus wis te punu raine. Mu sak munimunine aman pokoke khotib. Wis ora wong wani pokoke khotbah, kira-kira? Woi step, woi nura man, woi orang sama jet teman, sa mu ni menilang, woi wong sing paling ampuh woi ten tidak atur, rau sing iso mengendalikan, maka paling ukalepon orang ulama, khotib, khotib nego dicek kali tongkat kali, kongkon mau mau co, nenenya kalo tongkat kan orang mungkin duding-duding gini, saudara jokowi orang mungkin paling ya cekelan itakolo, itakolo le begitu nyekel tek orang no nyekel tek odol mari kita lawan negara orang no mau nyekel tek ucol tek itu disepulki pasangin bubar, kocot kacil akhirnya kau panekan otong kati kali mau cotek anteng hitaku lo hitaku lo hakku tuh kati bareng teki neng kunkatir neng udara cote udara mulai sampai neng pengen delok sing cule culek biasanya oh kau no tongkati Lemulah kalau-kalau zaman penelitian ke masjid-masjid. Ini cara kita merawat bangsa dan negara. Bangsa dan negara, lemula nopingi COVID. Punus santri ko yungine, peser ratusan tahun kol bendino kol. Begitu negara mengatakan stop, ipreya orang nungginge apa orang, malas singliane. Kami nggak takut corona, kami hanya takut kepada Allah iya, rasanya di Corona ada yang ada di Gusti Allah, ada yang ada ada Wong Corona itu tidak Gusti Allah tapi yang ada Gusti Allah itu tidak ada nang Singo ada yang turun jajar Singo ada yang karo di Singo, Gusti Allah besok-besok habis dimut karena di Singo ini orang kelasnya pola ya, Polayak Asli ini uang nih iso langsung tengku, ya Allah warak bisa, isane yakin, nekabata yakin yang berpuar warung, oh, nah sirah ngeluh, oh sirah kong ngeluh, nyuwon hilang, ne sampean niku kumancan kelasai wali ya langsung hilang, tapi ini sampai sampean kelasai koyong nih nanggul euputrek nih wali, uang ngel, angel, angel, dengke, oh menung sekilo, kita nyarit ke kos ke wak herat nih kulo pancan nih uripet nih kura iso Hei, weh, lu nyaman nih, gue mulai malaikat ngena sih. Atau jangan lu viha, Mayu situ viha, weh, aspek itu di mana? No, penyanyangan rusak dan menumpahkan darah. Malaikat ngerti, panjen menungso niku gue seneng aning Rusak, terus rusak ya, menungsa nih, wajib. Menungso orang rusak, yaudah, nanti menungso. Para pelayar gue yang rusak, perawan. Mungkin, <tuh> <tuh> loh, weh, cekati apa ya di rusak? Nunggu, wes nggak ada nih, pengen sehat. Gak ngerusak pari, pari di di perotas, perotas. Nah, sampai pengen kayak Oma, ngerusak alas. Nah, sampai menang ngerusak alas, kayunya gue liat ke kondi. Padahal kayunya gue Oma yang ulo, Oma yang munyu. Mulu, saya pengen nengelas, cokotu duit Oma nih, gue, U. pengen gue lapangan nih, gimana ngerusak Oma yang yuyu. Biarin yuyu, akhirnya ngeri ke tikus, tikus sampai ngeri ke. Saya pengen konblok, tikus hilang. sampai pengen sehat, mate, pitik kadang mata ini pita pita itu gudol dikawal nwe doan begitu mau pikir kawin menungso ngerusak biasa kaget manusia telah menumpahkan darah likit biyen menungso ngresoh gue menungso harus tahu diri bahwa dia hidup bersama yang lah. yang lain akhirnya kol lho harus dilakoni selawatan aja ana corona leren kok selawatan tahlilan aja sik leren sing liyane ngayel kene ya wis leren lu ngono iku kudune negara juga bisa melihat kenapa santri yang ribu ratusan tahun khol ratusan kok iso dikon kon leren kok leren karena apa hidup bersama dijaga bersama kekuatan bangsa dan negara dan negara lho polisi banter luon mulai nih santri lu nggak pengacian kak nggak helm ya menang mau mauan mau, nggak jadi takonis udah lihat gini kok ini <tik> ini kita merawat bangsa dan negara kebersamaan Mulano sama nujulali hidup bersama itu mesti dicokoh carane Kiai ya, punya cara seperti itu tadi hal angbare nggak sih liane mulai rusuh opo opo yang menghasilkan kebersamaan orao mulai dengan alasan bid, bid ah, akhir bangsanya wajar, Islamnya korat tak, ah, red lah, dewi biasa yang dimulai dengan amma batu, loh kiai kiai mau kau timah loh, lo turun mulai ngaji, inilah kiai pembukaan nih, enggak lah kiai mau kau timah mulai, tenang mau ta tambah subuh pokoknya tambahkanlah gajarnya, dan lagi mau laki ke tenanglah, sabar. Ya. Ini untuk apa? Mengingatkan kita bahwa beragama pun kita ini juga harus tetap melihat kiri dan kanan, karut silaturahmi. Untuk apa? Karena kalau kerusuhan, kekacauan terjadi, kita besok raiso, koyongnya ini raiso. Ini suriah pengajian ini di roket Afghanistan, pengajian ini di Bedil. Pong ribut di telok ising cicing goten cicurang, oh ribut Taliban yang Taliban kau. Sampai nungu coba yang nungu negeri ini sedang baik baik saja, banten ada kelompok kelompok yang memang harus menyuntuk negara liane, sing hasilan hancur. Oh nungu baik baiklah, cemulah sampai nungu sing Islam ngono delungung nunggu nanti cekel nunggu nanti lerena dilunggu mandek, pandekawis nang lerena lambimu nunggu. Karena buktinya apa? Ngomong khilafah Suriah hancur. Libya hancur, saya meruuh hancurnya Libya karena Suriah. Bangsaan Rata Urono. Saya melihat negeri itu saat baik-baik saja dan saat kehancuran. Saya kita liban pasar rusak semua. Mengperkoro ribut di Islam itu yang penting jenggot, jenggot. Lalu kau yang ngendi contoh? Makanan, ikhwanul Muslimin di Mesir yang rapiu, tahrir tentang Filistin yang rapayu Payu Ayu, lah tekoke ne, dituku kape bangong ne. Eh, bang sampawa dikolene ngenne. Mm, no no, no. Nah, NU berjalan sampai hari ini kemana-mana bahkan dunia sekarang sudah mulai belajar bagaimana memahamkan Islam dengan cara Indonesia dengan cara nah detil <tuh> oh, <man. tuh> tenang, kenang mau mulusan lagi KPW nyoto sing anti tumpeng saniki bis mulai gelem tapi segoko kota apa? -apa. <tuh> Bian suwo mau saniki gelemb neng rukyah Alat musik terbang, mo nengkelamai lambi, dum, edam dum, adum, dum, edam dum emor, ya, mulai kelam dai kihol mo, tapi birulwa, lite, bieng tak kelam ketronan, sah iya wis ketro, ketronan, ngontok, kesuwi suwi, -suwi anyontok, tapi kadang nyontok itu ratusungkan lo gitu loh, mulai nah anak kiri sing kewit, di lolo lo, no ela ela ela dibuka, tipuwa, hijau, cukur, angin. Enggak, ini ku tegek, ini ku lobri pun santri sae kak, nang takkan di ya lah, cukup, sampe nsi ngantuan, mesti mele, mele, nih ya, muni, tadi iso terus niro, niro, An itu ya enak, tarbei ini rongku lo telubi ora usah riput sing bener wolu rongku sing jelas NO aman seso akhirat koseng penderi bener rongku lo sing <hesitation> sing penderi kok wolu sampean soro rolas dan sing bener sing rongku lo sing kurang rolas gule neng dari tapi sampai <tutuk> nek loro ya co suwo lo puo peka Neng konoh Muhammad dia mencoret kena santet dule iki ya, ya tapi ini ono iki gudik kan boleh obat merah neng PK, PK urik gentay neng naik es rumah sakit DW, besok iapindah neng rumah sakit DD, DW lu ono angel, aja urusan ibu bareng bareng, mari kita bersama kita jaga, neng neng mawon sakit kelaterakan mau kulah yang pengen neng mulai, ben beneng, ben beneng, ben beneng, ben beneng tamu kulah pun kado neng mau pun ono saya pun lupa saat nol entah ini pulang, sebagai alhamdulillah terluniki keluarga sangat, keluarga sangat termasuk panggil kali Pak Gus nanti keluarga sangat ya Allah kali tiang enggak sakit ngatur lalu lintas kepentingan lalu lintas politik ini Pak Gus nih T Wong Bang Ba Bang Bao pantas kan Bang Bao kita lani apa? enggak, <laughs> Lho, <laughs> enten mrene <laughs> ini, niki pejabat napa Pak camat? Oh. <laughs> Pak asisten bupati? <laughs> oh, Pak Panjuro Nur. Pak wesuk petuk kula jare janji meriki Pak Panjuro Nur tepundi. Oh, nang Surabaya niku. Hmm, waduh. Pak bupati mau wes petuk kula jam 2 aku. Iku ngerti kula wes teng mriki ya, wis kok sesuk terus nggih. Kayaknya kayak mukot di so, <tuh> Insya Allah. Cuma muka -muka wis gampang. <tuh> Kula lewat, laut lewat, dongpring. Sekeng blulok nang dongpring apa-apa. Jalan nele itu seneng nih Wong desa apa-apa. jalan ape? sampai mana ape, engkau polisi, betina tak operasi sampai anak aja telane le, kenapa polisi sara sana tadi polisi, engkau mesti tahu operasi betina kalo telane ape, engkau nomestinya tahu operasi betina kalo telane ape, engkau nomestinya tahu operasi betina kalo telane ape, engkau nomestinya tahu operasi betina kalo Kloket wae ra neng mobil, ra motor liwat berarti bang Bowo iki gak motor, gak ono mobil. Padahal pinggir dalan. Dene ono iku polisi sing nyegat, yo war wer wer wer neng kene. Neng kono. Makane sampeyan ojo ngeyel nek diarahkan poli polisi. Eh, wis ngoten mawon, wis muga-muga sate Onten amanah saking Pak Bupati boten. Monggo ngenten. Boten sampun. Nggih, mugo-mugo sate barokah. Amin. Nggih. Al بعلمه من الضالين، Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم، الرحيم الإرهاب للهرب العالمين، الحمد الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، Ya امنا Ummahatina من شيخ على نبينا Assalamualaikum min warahmatullahi wabarakatuh.